Hello, welcome back to my channel. Hai, sudah tahu belum nih apa itu Sangjit? Sangjit adalah salah satu tradisi alat tionghua yang penting sebelum mengadakan pernikahan atau yang biasa disebut proses lamaran. Kami di sini mengambil simbol naga dan burung phoenix karena naga dan burung phoenix adalah mitologikal tionghua yang berarti membawa keberkahan. Nah, yuk kita lihat bagaimana proses pembuatan dari simbol naga dan burung phoenix. Check this out! Sekian dulu video dari kami Klik like, subscribe, comment, dan share Jika video ini bermanfaat See you